Saya Kreator, saya Ahmadir Wahidwo, oh, sudah lebih jasuan digital dengan menjadi kontroperator yang akan bertemu di hidup bagi Indonesia. Berikut ini adalah petualangan saya, menikmati keindahan kesalahan rektorasi di Yogyakarta dengan diri. Silakan menikmati video berikut. Terima kasih kepada kreatoran sekolah Baik oinko, teman kakak temuk, dan efficient creator scroll yang sudah memberikan kesempatan untuk mencuri pelatihan video konten creator